Hai sahabat rumah 21, balik lagi di acara intip informasi dan tips membeli properti Ada lagi bro D.Y. yang selalu hadir buat menemani <laughs> kita Buat memberikan banyak pengetahuan seputar properti Apa kabar bro D.Y. Sehat. sehat ya Salam, Salam properti Kita pesen dulu ke sobat rumah 21 oh, nih. Banyak pesen say <laughs> Udah Kasih komen ya. kalau ada jangan yang tema mau buat di bahas. Komen yeah. Semua channel kita Busur -busur komen. Ya, Jangan lupa klik loncengnya dan Klik loncengnya iya. supaya setiap kita upload langsung Iya, Apalagi ya kalau masih banyak tanya Kalau masih ada yang pengen ditanyain Kalian bisa tulis kok di kolom <laughs> komen itu Mau nanyain apa aja bebas Pokoknya seputar membeli properti tips Temanya, property, temanya ya. apa nih hari ini? Hari ya. ini kita aku perlu nanyain tentang membeli properti dengan KPR, kalau beli properti, pakai KPR itu biayanya apa aja sih ya kalau beli properti, kemarin kan kita udah bahas tuh, c. ada dua kan sebenarnya kan biaya transaksi properti yes. ya kan, e, seperti apa namanya e, BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan PPN ya PPN kemarin sudah ada ditanggung pemerintah kan free ya ya free itu kalau beli cash itu ini tapi kalau e, konsumen beli propertinya itu pakai KPR ada tambahan biaya yang sudah pasti provisi rata-rata ya, satu -rata persen ya kan? Terus kemudian ya bunga pasti bayar. Ya, pasti. <laughs> ini jelas. Lah yang e, biaya pengikatan ya karena eh kalau transaksi, hmm. cash maupun KPR tetap bayar, tapi kalau pengikatan tuh yang hak tanggungan juga harus bayar itu satu persen. Yang lebih mahal lagi sebenarnya adalah uh, biaya asuransi. ya Bank akan mensarankan asuransi itu dua, paling tidak asuransi kebakaran dari propertinya itu sendiri plus life insurance, asuransi jiwa. Nah asuransi jiwa ini uh, akan sangat ditentukan oleh nilai kredit nilai insuransinya ataupun umur dari si nasabah tersebut. Makin umurnya makin tua. makin tua itu rate premi-nya makin mahal. Karena ini kan life insuran kan asuransi menanggung kalau meninggal dunia kan. Hmm. Nah, ini yang yang biaya-biaya yang harus disiapkan kalau kita hmm. ee, mau minta secara Tapi KPR. Tapi kalau di proses KPR itu kayak asuransi itu wajib atau iya iya wajib wajib, wajib. wajib. Ya, asuransi oh. itu kan satu mengcover resiko in case bangunannya terbakar hmm. ya kan yang kedua kalau bank itu mengcover kalau customernya itu mohon maaf saya meninggal dunia hmm. nah, itu nanti asuransi akan me mengcover uh, sisa hutangnya jadi dia asuransinya asuransinya menurun tapi kan ada katanya bank yang nggak perlu pakai asuransi ya ada beberapa bank di market ini kan kompetisi ya uh, itu kan bagian dari strategi ada beberapa bank yang memang uh, membolehkan untuk tidak perlu asuransi apa namanya life insurance ya life insurance itu uh, biasanya yes. tadi kalau dia tipenya bukan first buyer gitu yes. ya, harga rumahnya mahal Konsumennya umurnya juga sudah cukup berumur, jadi gitu. sehingga rate premi itu bisa bisa jatuhnya tinggi banget, gitu, bisa sampai 3 persen, bisa 4 persen. Belum kalau punya penyakit, ya, punya penyakit ada tambahan premi lagi. Nah, sehingga beberapa bank itu memberikan pilihan untuk tidak ditutup asuransinya bisa, tapi kalau ada resiko ditanggung oleh uh, konsumennya sendiri. Tapi saya bisa paham uh, sebenarnya begini, C, jadi, filosofi asuransi itu kan life insurans kalau customernya ada accident, misalkan mau maaf meninggal, itu kan kalau dia employee, kan sumber pembayarannya nggak ada. Ya, jadi kalau misalkan dia first buyer employee, ya, pemilik pertama itu, dia beli rumah, dia pakai KPR, nah, kemudian ada risiko meninggal, kalau meninggal kan kalau enggak diasuransikan siapa yang, yang men meneruskan karena iya. sumber income nya kan berhenti ya kan itu, itu biasanya yang tadi bang pang membebaskan atau boleh men tidak mengasuransikan itu konteksnya apabila ini investor kreditnya jangkanya pendek lima hmm. tahun ya misalkan atau nggak sampai ya 5 tahun lah maksimum 10 tahun terus dia hmm. sudah berumur ya, limitnya gede hmm. gitu kan di gede, di gede kan? iya, pasti. Tapi sumber pembayarannya itu dari usaha, dia self employee. Nah, Kalau dari usaha, in case debiturnya meninggal, kan income-nya nggak berhenti. Ya, Misalnya sih punya pom pensin, ya. ya kan, ya. beli rumah untuk investasi, ya, bukan rumah yang ditinggali sekarang, rumah iya. untuk investasi. Jadinya misalkan harga rumahnya 5 miliar, minta kredit 4 miliar, cuman untuk lima tahun atau enam tahun, terus kena asuransi 500 juta, mikir kan? Iyalah berat. Ya, kan? Nah, <laughs> propertinya aja udah berapa gitu loh kita. Nah, harus sementara bayar... sumber pembayaran kreditnya dari usaha pom bensinnya, misalnya. Yeah. Jadi dari usaha. Nah, nanti kalau si debiturnya ini meninggal, kan pom bensinnya nggak otomatis tutup, dia masih mengalirkan income ya in diteruskan ke ahli waris pun nggak ada masalah, jadi sumber masalah. pembayarannya itu tidak terhenti tapi kalau employee, udah pasti berhenti ya jadi beberapa bank tadi, ya jeli lah melihat ya. hal ini, seperti itu C berarti sekarang pokoknya nggak pakai asuransi bisa ada beberapa bank yang membebaskannya ya. Jadi nggak usah takut, saya Jadi bisa kita beli tanpa asuransi pun kalau kita memang e, misalnya kayak udah punya usaha. Nah, tadi aku punya, lupa kan? yang orang-orang seperti ini biasanya dia sudah asuransi, life insurance sudah asuransikan. Iya, gitu. Ya, tapi kan? kalau untuk asuransi dijadikan yang syarat di, bank juga. Bukan maksudnya, dia udah asuransikan dia bayar tahunan. Rata-rata hmm. kan orang yang sudah mapan ini kan pasti dia safety kan. Dia sudah ya. asuransi sebenarnya. Tapi kalau dia kemudian minta loan, suruh asuransi, nah yang yang ngeri itu asuransi itu dibayar sepanjang jangka waktu kredit dan hmm. itu cukup, cukup memberatkan dan cukup besar gitu. Seperti itu, tapi kalau kreditnya yang tadi, kalau di kredit yang program itu sudah uh, insurance itu sudah di, di apa di up ya, di include di suku bunga, jadi dibayar oleh bank. Bukan dibayar oleh bank, dibayar oleh konsumen itu sudah melekat di Pricing dan itu dibayar secara tahunan Yang berat di insurans itu karena bayarnya itu di depan sepanjang tenor kredit hmm. Demikian e, pembahasan tentang biaya-biaya dalam membeli KPR e, Jangan lupa, jangan lupa, lupa like buat sahabat ya. rumah 21 like, komen, dan subscribe Buat hal-hal yang mau ditanyakan buat segmen selanjutnya Kalian bisa tulis di komen ya jangan lupa klik lonceng buat aktifkan notifikasi salam, salam properti, properti.